Selamat datang kembali di Podcast Pojok Kreatif. Oke, seperti biasa di sini saya Acong dan Deva Halo dan Ario. Yo. Kita di sini bertiga akan ngebahas mengenai toxic relationship. Toxic. Apa itu toxic relationship? apa hayo apa sih jadi gini loh ada, ada kasus banyak lah banyak orang yang mengalami hal tersebut gitu. Hmm. Setiap orang kan menginginkan suatu hubungan yang sehat gitu. Cuman sebuah hubungan itu tidak apa ya tidak selalu berjalan semulus itu. Pasti ada hambatan-hambatan yang disebut toksik tersebut. Iya ya. Ya ya ya. ya, ya. Karena semua orang pengen kesempurnaan itu kali ya. Mm -mm. Jadi sempurna bagi orang kan beda-beda. Makanya di sini kami bertiga akan menggali, Wajib. Wajib. menggali, menggali, okay. mengenai menggali, tersebut. Apa Jadi, sih menggali, menggali, menggali, menggali, menggali, menggali, menggali, menggali, menggali, menggali, itu satu hal yang menggali, menggali, menggali, menggali, menggali, menggali, menggali, Indonesia hubungan yang sangat beracun. Siap. Beracun berarti kan merugikan. Mm -hmm. Toxic relationship itu berarti hubungan yang merugikan. Merugikan hubungan hubungan merugikan. Ya. Nah, bisa bisa. Bagi saya. Ya? Bagi Oh jadi kalau menurut ya secara artiannya dulu lah. Secara bahasa. Secara bahasa toksik itu berarti kan mengganggu. Oke okay. bisa jadi di bahasanya ya kan bisa jadi oh, iya. diartikannya mengganggu oh, iya. badan sensip atau hubungan yang mengganggu atau gimana ya suatu hubungan yang mengganggu nah. kan? hubungan yang ganggu gitu kan ganggu, ganggu gitu ya. ganggu. <laughs> <laughs> jadi Sekali ganggu sih. apa ya bisa jadi ya tebenarnya yang dikatain Deva tadi itu hmm. Buat berdampak buruk lah buat kita ini ah. mungkin dapat berdampak buruk dampaknya pasti selalu negatif kan Ya, ya mungkin bisa ya akan namanya toksik ya berarti ya, negatif. Nah. tapi kan kalau untuk dalam hubungan kan berarti lebih ke sudut pandangnya sih. Ya, jadi nggak enggak semua relationship itu eh dikatakan toksik bagi seluruhnya gitu. iya, nah, bagi si pelaku kan ya pasti kan ada yang diuntungkan dari yang dibunikan. dapat keuntungan nah. si pelaku. jadi ya. Bener, sih. ya tapi kan kalau itu berarti relationship bisa jadi pacaran, bisa jadi dalam keluarga, bisa jadi dalam pertemanan lingkungan lingkungan environment asik mantep ki ini beda sosial, sosial, sosial, sosial. Enggak, beda nggak beda kalau misalkan orang udah lulus tuh beda ya graduate banget gitulah kalau siapunutriki gimana nih anjing gini pak cki saya sudah menyiapkan bro anjing ah menyiapkan, ah, iya apa, anjing, <laughs> menyiapkan beberapa poin mengenai bahasan toxic relationship ini. Wah, kok bisa sih? Karena ada Google. Oh, <laughs> jangan Terima kasih untuk Google. <laughs> yang pertama nih ada ciri-ciri, satu ciri yaitu yang pertama tidak pernah merasa cukup dalam suatu hubungan. Wah, kayak menjalin hubungan tuh, misalkan pacaran ya, misalkan pacaran kan kita tuh udah apa ya kami tuh udah baik-baik aja gitu baik mm -mm. terus si entah itu dari pihak cowok atau ceweknya ngelihat orang lain gitu dia oh. mau ini ini berarti indah berpacaran ya dalam, Kalo, berpacaran. dalam hal hubungan pacaran rumput tetangga selalu lebih indah daripada nah, rumput itu. kita sendiri oke okay. yang pertama emang, emang sih gimana tuh benar benar benar eh kok benar sih kok enggak benar <laughs> sih Apakah <Apalagi laughs> yang pernah merasakan saya sebagai pelaku, oh, pelaku teman saya kan ada jadi temannya teman tuh emang selalu ngerasa kurang dalam hubungan itu dia pengen hmm. minta lebih lebih lebih lebih ya berdampaknya kan kalau misalnya belum waktunya ya minta lebih kan berbahaya juga anjir kalau ya. merasa kurang ya kalau misalkan tergantung dari orang yang masing-masing sih misalkan kalau dia obrolin misalkan dalam suatu bulan misalnya dalam konteks ini pacaran ya jadi misalkan kamu tuh kurang, misalkan ceweknya gak bisa masak eh. Misal, misal ceweknya gak bisa masak Terus uh, Bisa dikatakan itu toksik bagi ceweknya yang emang Dia tuh gak, gak, gak mau ngikutin keinginannya si cowoknya gitu Oh iya yeah. Cuman kan kalau misalkan si Si dari sudut pandangnya itu kan berarti Lebih baik dong untuk apa maksudnya uh, Nah, bikin si ceweknya jadi lebih baik gitu bisa masak jadi banget nah, kalau udah untuk apa ya difokuskan untuk jangka panjang jangka, sampai sampai kan sampai pernikahan kan memasak kan suatu uh, skill yang bisa dikatakan umum lah harus iya dan wajib itu wajib bro. wajib nah, loh. bagi cewek nah, bisa masak uh, benar, benar itu mana yang berarti masalah kurang gak nah, boleh itu tapi yang, yang pikirnya kalau misalkan gitu tuh berarti misalnya kita merasa kerang sesuatu gitu ya kalau misalnya pasangan bisa mengiung bangi berarti nggak toxic kalau misalnya si pasangan nih, tidak bisa meng iya. meng mengimbangi hal yang diinginkan yang kekurangannya itu berarti toksik berarti dalam ini gimana sih ininya bisa mengimbangi atau tidak kalau iya. misalnya tidak dan dia tetap memaksa berarti toxic relationship kalau misalnya dia tidak tapi si cowok ini tidak memaksa berarti itu enggak gitu kayak hmm. jadi lebih ke apa ya Dev ya Men eh, yang mana bilang lebih ke kontribusi Oh, ini kontribusi. Iya, kontribusi kalau bisa like <laughs> kayak gini loh. Aing ngambil lingkungan yang lebih luas gitu ya, pertemanan lah gitu. Oh ya. Yeah. Misalkan ada orang baru dia mau masuk lingkungan A misalkan. Nah, si lingkungan A itu tuh kebiasaannya ini ini ini ini ini. Nah, kontribusi dia tuh apa gitu yang mau masuk okay. dia tuh. Terus dia misalkan kontribusi dia dia harus bisa apa gayanya gitu, harus punya apa gitu. Tertanya enggak sih? Iya, <laughs> yeah, iya. Yeah, yeah, yeah. Ada kan yang kayak gitu kan well, yang Ain nggak mau temenan manilah, manet manila terlalu gimana gitu. Ain nggak mau ini manet apa sih gitu. Iya. ain mau temenan sama maneh, lah, pendek gitu. Ya, gitu. Hmm. jahat sih orang pendek. Ya mungkin, <laughs> uh, mungkin dari beberapa, mungkin yang beberapa kasus film atau apa gitu ya, misalkan kayak anak-anak tuh yeah. saya anak-cipu pengen masuk situ. Yeah. Nah, iya. Si anak gaulnya itu teh kayak ngetes, kayak yeah. apa ya? Kayak ngejailin lah gitu, dianya tuh jadi misalkan uh, kalau mau masuk geng sini tuh, misalkan traktir, ada syarat nah, tertentu ada syarat misalkan traktir kita dong, gini gini gini gini, traktir dulu ini Wah, terus jadi babu terus ya bawa, ya. <laughs> uh, terus apa, harus bisa minum dulu gitu. Oh, bisa, ya. minum misal. apa ih ya kan misalkan si kebiasaan mabok tuh suka minum mabok mabok no, mabok mabok bisa, gitu. hmm. bisa, misal, eh, uh, misal toksik bisa, bisa, bisa, bisa, kan, kan, toksik, oh, kan Tidur juga toxic, nah, biar lebih heboh. Hmm. Lalu, lalu, ada apa lagi? Ada apa lagi? Yang kedua, ada ini susah menjadi diri sendiri. Nah, ya itu masih kayak gitu. sama Itu lebih ke yang tadi Arya bilang. Iya, iya, iya. Iya, udah karakternya kayak gitu. Terus dia masuk ke lingkungan yang bertolak belakang, belakang sama ya, dia. dia. Berarti balik lagi ke podcast kita yang sebelumnya, POSAR Poser. Hmm jadi ke poster itu posar toksik ternyata toksik tapi gak juga kan dari pasar kita sebelumnya mendapatkan hasil bahwa poster juga enggak terlalu negatif iya asal bisa merubah ke arah yang lebih positif dan tidak berlebihan gitu lalu selanjutnya poin yang ketiga ada direndahkan anjing direndahkan anjing misalnya gini loh seseorang manggil manggil deva nih dengan kata-kata yang tidak pantas gitu Iya, mana sering kayak nggak kata dengan tempat. Saya sakit hati hatis ya, Bre. Udah gua <tik> bangga kan. <tik> lale lale. Contohnya kayak gitu. Iya iya iya. Ya. Berarti kalau diibaratkan tadi ya masuk ke yang kasus yang masak tadi. Masak. Misalkan jadi bisa oh, iya, jadi. Ya. Nah, misalkan ceweknya nggak bisa masak nih, terus dia, eh, misalkan dia ceweknya udah mencoba tapi emang tidak sesuai dengan ekspektasi. Susah. Dihina-hina ya? Nah, bisa. Jadi oh, kan kayak gitu. Nama masakannya. Enak, oh, enak, banget. <laughs> sakir atau ikat buatan ngebuat apa ya, ya tadi yang direndahkan ya gitu Jadi membuat satu orang tuh jadi makin rendah enak, Dan ya, ya. kalau misalkan orang udah dalam kondisi yang paling terbawa itu kan Kasus paling parahnya kan bisa berakibat bunuh diri, depresi, dan lain-lain lah gitu Bikin kayak si itu mis, karakteristik inferior ya, merendah kecil, merasa lemah Iya inferior ngomong-ngomong ngomong ini nah, tidak mampu ngomong-ngomong soal masak di suami istri. Hmm. Biasanya sancar. biasanya gini loh aing <laughs> uh, denger dengar temen yang udah pada nikah gitu. Ya. Oh. Si ceweknya masakin buat, ce buat si eh si istri masakin buat suaminya. Ya pasti wajar hmm. itu lah. enak kan. Kayak enak gara-gara <laughs> nggak -gara bisa masak si si istrinya. Ketukar ya gara-gara ya. <laughs> Terus sih. <laughs> <laughs> Klasik kata bray. <laughs> Terus si suaminya demi menjaga hati si istrinya, dia bilang enak-enak aja. Itu toxic gak sih? Kalo... Nah, deh. Itu kalau... kalau enggak, enggak karena si suami itu tidak mengharapkan yang dia menerima bahwa si istrinya itu memiliki kekurangan, dan dia enggak terlalu mengharapkan bahwa mana yang harus berubah, harus jadi gini, enggak kayak gitu. Dia anjing bijak, gini anjing. Oh lah air, lalu, lalu, lalu apa lagi? lalu, lalu lagi? ya enggak akan rata enggak taksi kita itu hal yang soalnya mengarah ke misalnya pas lagi ketika dia udah masak kan enak enak enak, si istrinya nyoba makanan sendiri eh kok manis ya, padahal harusnya asin tapi kan Kayak itu bisa. Deva kalau misalkan jadi suami yang harus nyobain makanan pahit terusan terus dipaksa memuji Oh, itu kan, kan toksik, Bro. Setahun juga mana <laughs> biasa makan <laughs> Setahun makan siapa biasa mana makan sapa sok, ya? Kalau menurut orang sih bisa berakibat buruk. Ya. Kalau si ceweknya tuh emang beranggapan jadi dari dari apa namanya itu. Pendapat si suaminya bahwa masakannya enak, terus dia tiba-tiba datang kesecut misalkan suatu arisan. besar kepala ya, arisan, yeah. Ini kata suami saya ya, enak, lo gini-gini-gini-gini-gini. Jadi kan kepedean, terus ini apaan gitu. Jadi jadi, jadi apa nih Jadi bisa merusak suatu hubungan kan? Jadi misalkan nanti ditanya lagi cowoknya, kamu bohong ya gini gini gini gini gini gini. Ya. Jadi bisa membuat si hubungannya itu jadi toksik ya. kan gitu. Kamu bohong tapi kan demi kamu sayang. kayaknya ah. ya. ya, gak jadi toksik kan? Berarti, berarti kembali. Berarti kejujuran tuh penting ya? kejujuran penting dalam suatu hubungan. Walaupun pahit. Tapi nggak kalau kalau untuk Emang bohong, bohong, salah. Cuman lebih menjaga perasaan seseorang, ya emang salah juga, cuman mengura. Itu tuh berarti kita takut sama dampaknya kan? Dampak yang akan terjadi kalau kita merjaga. Dampak ini. yang tadi Aryo bilang uh, gitu, contoh ini. Tapi ya menjaga perasaan orang, masa sih ngomong blok belakan, ini kayak sampah, gini nggak enak juga nih. Hmm. Mungkin Tidak. lebih bisa lebih tepatnya kayak uh, ini masakannya, misalkan kayaknya kurang ini deh. Jadi nggak secara langsung gitu. Ah benar, misalnya. Hmm. Kan, hmm. ini kayaknya lebih enak di gini gitu. Ini gak kurang tahu. ini deh. Kurang Bener. ini juga, kurang ini juga, ya, banyak meh, kurang semua. Masakannya <laughs> kurang enak deh. <laughs> ya kan jadi si istrinya itu, oh jadi tahu dia kurangnya di mana, kurangnya di mana bukan dibilang kan. Kalau dibilang enggak gitu. enak kan berarti kayak dia jatuhnya jadi nanti, ah, aku mah nggak bisa masak kan. Nah, dia present jadi kena labeling. kena Jadi enggak mau masak-masak lagi ntar. Go food, go food, go food, go food. Iyalah yang keempat nih apa ada poin dianggap sebagai sumber masalah Ancik. dalam suatu hubungan kalau misalkan lagi berantem misalkan suami istri saling salah salahan oh, tanpa jalan. menyadari uh, kesalahannya gitu nggak tanpa apa ya nggak mau introspeksi gitu. itu gimana Tentu menurut banyak, kalian tapi... ada nggak sih satu kasus atau aduh kasusnya saya alami itu? sendiri sih gimana saya di pertemanan ini dianggap anjing misalkan ada sih ada masalah tapi diajak terus toxic sih Marahannya toksik berarti anjing Toksik sih Cing sakit hati lah ya gak mau temen, -temen marahnya Hehehehehehehehehehehehehehehehe Mana ya? Gimana poinnya? Di... Apa dianggap sebagai sumber masalah? Oh misalkan ada permasalahan Sumber masalah? Ya... Kalau misalkan perilakunya memang kayak balik lagi Kan tadi di awal barang jelasin Suatu perilaku itu bisa, bisa berdampak dalam suatu relaksesif itu bisa positif dan negatif hmm. Tergantung dari si... Pir Misalkan peer dalam satu kelompok kita pertamakan kan peer. peer itu lebih memandang perilaku dia itu baik atau enggak bagi gitu. cara menghadapinya? Nah, jadi kalau misalkan ya bisa. Jadi kalau misalkan ada yang suatu perilaku yang buruk bagi bagi bagi si kelompok itu ya pasti dibahas-bahas lagi gitu. Membuat buat si pertemanan ini jadi renggang gitu. Hmm. Boleh, boleh, boleh. Pernah sih orang dengar ada kasus kayak gitu. Jadi ada satu circle aing ada di dalamnya mana yang toksiknya ya? biasanya <laughs> <laughs> ya yeah, terus biasanya waktu kuliah tuh kalau misalkan bikin kelompok deh yeah, ya yeah, gitu yeah. bikin kelompok kan suka ada ada aja masalah terus ah. sering salah-salahan gitu terus ini mah gara-gara lu gak ngerjain ini gara-gara oh, lu yeah, ini, yeah, ini ini yeah, ini yeah. pernah gak sih kayak gitu nggak huh? Enggak Bener mana berani toksik buat yang <laughs> soalnya aku yang nyalahin orang iya anda yang toksiknya hmm. itu tapi saya enggak, tidak ngomong di depan tapi oh lebih toxic <laughs> ya. nah, <lebih> toxic <laughs> ini. Maka dari toxic itu, itu kalau misalkan sih. ada suatu permasalahan tuh jangan saling salah lah kalau misalnya Oh iya, cara menghadapinya gitu. Tapi hmm. intropeksi, intropeksi. Aing lebih ke gimana cara menghadapinya sih? Iya. Yeah. Soalnya kan itu termasuk men dianggap permasalahan berarti buat peluang peruang mana buat introspeksi bahwa oh ingin berbuat masalah berarti yang harus hal yang benar mm -mm. kayak gitu kan bisa buat introspeksi juga berarti nggak terlalu negatif juga gimana cara menghadapinya kalau nganggap itu negatif negatif karena oh, kalau gitu. misalkan saling apa ya saling salah salahan tuh dengan kita menyalahin orang kita bakal sama aja kayak ngelempar hmm. batu dan kita bakal Sebenarnya nerima batu itu sendiri gitu oh karma iya ah, kalau ya, kalau dalam menghadapi masalah dengan orang itu ada tiga cara yang pertama Kemana itu tubuhnya. berjalan dengan masalahnya. Jadi gimana perjalanan masalahnya? Hmm. Mengikuti si masalahnya atau menjauhi si masalahnya? Oh. Tergantung kebutuhan kita. Hmm. Itu kan dengan kelompok dengan individu hmm. begitu baik. Individu yang dengan kelompoknya. Kalau misalkan kita secara individu merasa ini kelompok tidak bisa mengubah atau mengubah kita punya konflik diri lah gitu, punya stres hmm. gitu. Ya mending itu aja tergantung kebutuhan kita apakah kita sanggup buat jalan bareng dia ataukah mengikuti dia? ataukah kita memang harus keluar? yoi Yang kelima mengisolasi diri. Waduh. Itu akibat toxic relationship. Siapa atau Gimana Itu salah satu apa ya? Salah satu faktor. Kayak aing ya di rumah. Wah, ini toxic itu lebih ke dampak. Cuma ini mager. Mager emang ya. Ini lebih ke dampak ya. Dampak. Hmm. Dampaknya bisa membuat orang jadi introvert. Bukan introvert, isolasi diri. Introvert? Introvert dia masih ada perhubungan sama dalam diri kan ya. Nah, isolasi berarti dia benar-benar menutup, mengurung, menutup dari luar. Ya dia menutup diri, nggak benar-benar hmm. menutup buat segala hal yang masuk. Dia mengisolasi dari tanggapan bahwa oh, aku harus gini harus gini wah ditutup semua. Mungkin masalah mengisolasi diri itu, balik lagi ke poin yang keempat tadi. Deh. Jika ada suatu permasalahan, nah, ya. tuh dia mengikuti yang menjauhi, tapi dia menjauhinya itu berlebihan, berlebihan. Ya. Janganlah anda suka mengisolasi diri. Nah. Kalau nah, ada masalah gitu, ya. diomongin aja. jangan di eh, podcast. berarti kan? <laughs> menjauhi menjauhi masalahnya bukan berarti kita tidak mencari solusinya. Ya. gitu. Ya, menjauhi berarti kita menjauhi Lingkungannya tidak sesuai dengan kita nah, Tapi berarti bu mencari. Bukan berarti kita menutup segalanya hmm, nah. Harus mencari lingkungan yang sesuai dengan kita juga Baik, baik, baik Poin keenam What is that? Ini terjadi dalam suatu hubunganmu Itu hubungan pasanganmu Itu pertemanan hmm. Penuh kecemburuan <laughs> Pasangan, hanya ke juga ini. bisa. ketemuan ada bro. wah Ada ketemuan juga m Atau ada ada kakak-kakakan Kasus -kasus Enggak, gitu. cewek, cewek, cowok, cowok biasanya terjadi di lingkungan cewek, cewek sih, kesemburuan ini kayak gimana, kayak gitu. Kaya gimana, kayak oh, gimana, kayak anak-anak ya kayak gimana, apa ya, kayak satu kayak lingkungan, misalkan lingkungan gimana, kayak gimana, kayak gimana, kayak gimana, kayak gimana, kayak Gia kayak gimana, kayak gimana, kayak gimana, kayak gimana, kayak gimana, kayak gimana, kayak gimana, kayak eksis lebih Wah, iya. segalanya lah pokoknya. Hmm. Lebih hype lah gitu. Si dia cemburu. Kamu gitu sih. Oh bukan kita gitu ya. Bukan cemburu. cemburu gitu ya berarti. ya udah punya teman baru. yang nah. ah. kayak gitu, nyindir-nyindir kayak gitu. Bahkan toksiknya tuh gini. <tokan> toksiknya tuh si yang korban ininya, huh? yang cemburunya itu. Korban dicemburunya itu. Huh? Nah, yang cemburunya pelaku cemburunya. Pelaku cemburunya dia nyampe ngejauhin si dan ya. dicemburuinnya, padahal dia gak salah apa-apa bukan menjauhin kali ya. memusuhi memusuhi ya. oh, parah-parahnya kayak gitu, misalkan di suatu pertemanan gitu. oh, dalam berpacaran? dalam ya, berpacaran ya misalkan si cowok ya? cemburuan gitu anjing ah, misalnya cemburuan, deva hmm, deva cemburuan misalkan kok kamu jalan sama si anjing sih? Oh, gitu. ya gitu, pasti ngomongnya kan anjing ya. udah toksik banget ya, ya, ya udah toksik gitu <laughs> Kalau dalam keluarga, dalam keluarga, misalkan adik kakak. Enggak enggak, keluarga kalau adik kakak itu terlalu relate biasanya sama terlalu nah, dekat terlalu dekat kalau bilangnya Jadi, jadi gini, jadi gini misalkan, uh, Misalkan ibunya uh -huh. lebih memperhatikan adiknya dari ah. kakaknya dan tidak seimbang gitu. Tapi itu, kan itu suatu hal yang wajar, karena belum keluarga yang kayak gitu Harusnya sih bisa lebih seimbang Jadi nah, perhatiannya kan. gitu hmm. jadi, jadi kan ya. tidak ada muncul saling tercemburuan Karena juga. misalkan si adik itu dia masih lebih kecil daripada si kakak Si kakak gua menganggap bahwa si, oh ini memang udah hmm. besar Dan hmm. adik itu lebih kecil itu berarti kan lebih rentan Jadi lebih hmm. banyak tetap perhatian, kalau hmm. menurut saya wajar-wajar aja kayak gitu. Mungkin yang lebih tepatnya kalau udah gede gitu lah. Nah kalau udah gede ya Jadi kebiasaan-kebiasaan nah, kebiasaan, kebiasaan, ya. misalkan lebih memperhatikan Ad, si adiknya daripada kakaknya diterusin gitu bisa menjadi uh, hubungan dalam keharmonisan keluarga bisa, ya, toxic, gitu. ya, kayak gitu, dia bisa terus Jadi toksiknya bisa jadi bisa jadi kayak si ninya udah nggak percaya bisa paling parahnya nggak percaya sama orang tuanya lagi nah, atau, iya, ya, pembangkangan gitu, uh, bisa jadi pembangkang rontaks jadi toxic relationship ah. tuh bisa muncul gara-gara bukan karena faktor eksternal hmm. aja mungkin jadi, gara-gara diri sendiri juga bisa. bisa dia ngerasa cemburu, gitu. Tapi nah, si itu lebih berat, Cara penghadapan dia dalam suatu masalahnya itu dia menjadi toksik. Iya, kayak nah, gitu. Dia menyalahkan hal lain bukan dirinya sendiri. Jadi dalam menyelesaikan masalah itu kan ada dua cara. Namanya itu coping. jadi coping Bitu. itu uh. ada yang berfokus pada emosional. Jadi uh. misalkan dia punya masalah, misalkan nggak bisa ngerjain PR nah malah ngedumel si Deva mana misalkan nggak bisa kerjain ya? anjing sih matematika tuh anjing menikir pisan pelajaran tuh ah. tapi udah masalahnya tuh beres tapi masalahnya tidak terselesaikan ya baik like. tapi dianya udah nggak merasa stres uh -huh. nah yang kedua itu berfokus pada masalahnya jadi meskipun dia tahu itu masalah tapi dikerjain oh ya cara menghadapinya ya nah, begitulah kuku lutus, oke okay, kuku lutus is buat feeling, oke. Okay. Yang ketujuh <laughs> ada tidak saling mendukung satu sama, sama lain. Wah, no support, no support. No, support, carry. no support, semua carry, semua tanker <laughs> liur kan? Ini sih seringnya, seringnya terjadi di hubungan pasangan nih, suami istri atau pacaran gitu. Ya, ya, ya. Seringnya kayak gitu. Soalnya itu ya. ada rangkap dua, sama pasangan. Pasangan ya. itu harus ada saling membantu satu kiri dan kanan. Ini itu? Oh, misalkan di kan? lingkungan ada gak sih kasus kayak gini? No yang support. No support. Bu. No support. Semua carry. Semua carry. Oh, <laughs> ya. <laughs> Serinya di game kan kamu pikirnya mm -hmm. last picknya bukannya support malah military SF anjing lah orang. <laughs> Tapi kalau lain sih lebih apa ya? Kalau lingkungan lebih ke keluarga sih. Masuk nah, no kayak gimana? Dukungan keluarga misalkan. Kita tuh hobi musik ya, misalkan kita hobi musik oh, dan kita hatam gitu ya. soal musik tuh kita oh, hatam, tapi e, keluarga kita tuh menuntut kalau kita harus profesi jadi yang lain. profesi yang lain ya, gitu. ya, misalkan, ya, misalkan, ya. misalkan kayak perubahan suami istri lah ya misalkan si suaminya itu lebih bisa misalkan si istrinya itu lebih apa ya lebih baik dalam ya. berkarir gitu, ya. tapi dituntut untuk bisa masak dan lain-lain lain, -lain, lain, -lain nah, nol -nol. Ya. No udahlah support. kamu di dapur aja. Iya kan, no, no support kan gitu, iya. nol -nol. Okay. gitu. Ya, Ya, ya, Tapi yang lebih ngerasa ke feelingnya itu, misalkan, aing sebenarnya sebagai orang misalkan, ya kan bisa cawor orang dalam pertemanan, Iya, dalam pertemanan misalkan. Sebenarnya gak terlalu butuh, misalnya harus ini teh si orang ini ikut kerja juga gitu. Hmm. Cuman lebih ke kata-kata yang dia ungkapinnya, entar ya. Jadi kayak misalkan, yang udah menyelesaikan sesuatu Misalnya yang bikin Script gitulah mm -hmm. Pas pergi dibaca, oh iya, bagus Nah yang cuman butuh kata-kata kayak gitu, yeah. itu support yang kecil cuman keras Cuman, banyak yang toxic itu bahwa penganggap bahwa Apa sih itu? Nah, kayak gitu Enggak, lebih parah itu kalau misalkan diabaikan Bener-bener oh, gak ada respon mm -hmm. Kayak gitu Yang lebih ngerasanya kayak gitu Kalau misalnya dianggap jelek ya emang jelek, berarti dia masih menghargai kita Dia masih mensupport bahwa, oh ini bakal bisa jadi lebih baik Kalau dia baikan, kalau dia baikan sebenarnya gak ada, gak ada jalan ya, buntu Itu dalam lingkungan berorganisasi kayak gitu. Right Organisasi, jadi, komunitas Jadi, setiap orang tuh kan punya harapan dan cita-cita masing-masing Kayak gimana tuh? Ya misalkan kita, saya misalkan, ingin jadi atlet misalkan. Kayak gitu <laughs> Pengen Enggak, jadi, atlet jadi, Aing, gitu. Aing mau nyupport gitu. Kangen jadi, kangen jadi, kan contoh, ya, contoh contoh contoh kangen contoh kangen jadi, kangen jadi, atlet gitu Terus, jadi, si pasangan Aing tuh jadi, ngedukung gitu kangen oh. jadi, kamu jadi, atlet, jadi, atlet Nggak gitu? banyak waktu iya, gitu. Ngapain jadi, atlet? Ujung-ujungnya ujim kan, ujung-ujungnya ujim dia maksain yang bukan passion-nya dia gitu kangen jadi, kangen jadi, sebagai yang gitu. yeah. Emang jadi kalau emang perihal support atau dukungan dari orang-orang uh, terdekat itu emang jadi itu salah satu faktor, faktor, penting. faktor penting untuk meraih kesuksesan Nomor berapa? Nomor 9 gitu Oh ya Dan dibanding apa? Dibanding uh, kita punya duet. Kelulusan duet. Dan duet. Duet. Lebih penting itu support Daripada ranking di kelas gitu. Soalnya lebih kalau misalnya kita di support dalam satu hal kan kita bisa mengikuti patient kita ya hmm. Jadi untuk apa? Untuk menyelesaikan suatu permasalahan ini, jika pasangan anda atau oh, iya. kelompok kelompok anda nih, salah satu kelompok anda, Mau support, mempunyai harapan dan tujuan yang positif gitu, mending dukung aja, nah, iya. selama itu positif, positif, gitu. Kecuali emang udah belok ayo, bertolak ayo, belakang yang jauh sama... Misalkan kita ya contohnya ya. Ayo pengen mabuk di support sama teman-teman ya, Bayangin. Betul. <laughs> itu gak boleh. Tapi itu negatif. enggak toksik itu. Tapi negatif. Iya. <laughs> tapi enggak toksik kan? Iya toksik tapi negatif. Tapi negatif. Ya, iya. Kok aneh ya? Salah support. Oh ya salah. Sih. Supportnya salah. Supportnya salah. Yang ke-8 itu buruknya komunikasi dalam suatu hubungan. Ah benar itu. Komunikasinya emang susah sih. Komunikasi itu emang apa ya, emang poin paling penting dalam Sosial. suatu hubungan itu Sosial Dalam bersosial Alah, dalam suatu kasus perceraian, <coughs> banyaknya itu bukan perceraian sih Jadi yeah. dalam persiapan pernikahan itu dan suatu hubungan yeah. aduh, Kebanyakan aduh. itu masalahnya di komunikasi. Kayak misalkan, kayak kasus kecilnya saling salah-salahan lah Ya, yeah, berkomunikasinya salah yeah. ya salah salah nah itu kecil sih sebenarnya kayak mereka itu kayak menganggap itu tuh bukan masalah. Jadi orang pernah nanganin suatu kasus persiapan pernikahan. Ada pasien, ada ya, ya, bukan ya, ya. pasien, KKN <laughs> lah. Iya iya iya ya, ya, Jadi kayak ya, ya. KKN itu ya emang sebenarnya masalahnya tuh mereka enggak menanggar sama masalah. Tapi pada masalahnya situ di komunikasi gitu. Hmm. Kayak eh apa ya dia tuh kayak ngerebutin ng cincin kawin lah gitu. Hmm. Oh, iya, iya, iya, iya. Bahkan cuma supaya kayak gini loh. Aduh, ini cincin kawinnya pengen yang kayak gini, kayak gini. Oh, iya, nah, iya, iya, iya. Jadi si cowoknya mah apa sih? Apa oh, sih ngebahas eh cincin kawin gak penting padahal kan menurut si cewek penting bisa yeah. gitu. nah, yeah, mis komunikasi, mis tapi komunikasi tapi ya. si cewek e, mereka bilang itu bukan masalah masalah gede kok masalah yeah. kecil gitu tapi kan pas orang gali lebih lanjut lebih lanjut lebih lanjut ternyata itu bisa sampai menyebabkan mereka itu pengen e, putus pisah, uh, gitu. uh. yang padahal situ tuh udah kayak udah ada komitmennya tuh udah bener-bener Taktan, kawin ya, isukan nah, lah gitu. Nah, nah, nah. isukan gitu isukan gitu kawin lah gitu itu bisa menyebabkan masalah juga komunikasi hmm. iya sih emang berkomunikasi kadang misalkan si I, aku ini misalkan pengen a gitu ayang pengen a sedangkan nyampe ke orangnya itu b b nggak b sih, jet nah, <laughs> banget, aku, aku tuh pengen ininya tuh kayak gini gini gini misalnya si ininya bentuknya tuh segitiga tahunnya jadinya bulat hmm. kan itu berkomunikasinya padahal kita gini, berarti cara penyampaian komunikasi kitanya itu yang tidak dimengerti sama orang, ya? kan? Kayak gitu, kan? Terus, terus? kasus lainnya ya? Kalau misalkan dalam suatu rumah tangga, ya. ketika ada suatu konflik, komunikasi yang buruk, gitu ya. maksudnya kayak keluarlah kata-kata yang oh iya. gak, gak baik, gitu. Oh iya, kayak gitu. Sama ya. kayak pengabaian juga, oh, kan, iya. komunikasi yang buruk, kan? Ya. yang kan? Yang tadi kan? pola komunikasi uh, yang baik uh, gitu ada juga yang kasusnya lucu nih, jadi wah nggak boleh ngomong lucu kalau kasus. Lah ini benar-benar kalau dianggap yang kita belum pernah nikah, yang belum berani nikah lucu sih kayak ini, maksudnya miskom. Iya iya. Jadi sebenarnya masalahnya itu dia itu kayak cuma pengen apa gara-gara teglas doang jadi cerai. Emang parah sih itu teglas loh. Teglas, teglas, seribu. Emang emang ingin juga cerai masalah gara-gara teglas? gara-gara gelas doang, enggak tahu, tahu dianya pengen dibeliin, atau apa karena dianya si ceweknya ini apa? nggak dikabarin gara-gara dia ke warung cuma beli teh gelas doang, lupa gitu. Hah? Pokoknya gitu gara-gara cuma teh gelas, jadi cerai. Terus anjing goblok Asia anjing gitu. Nah kayak gitu ngomongnya tuh. Enggak tahu sih, pokoknya kena, buruk lah ya. Komunikasinya buruk. Bit, lah ya gitu. Sama kayak misalkan korek juga yang baca berita ada kan Oh iya, oh, iya. itu dari, dari peer dari peer group ya berarti yeah. dalam komunitas kelompok ya. Gara-gara ah. ngambil korek orang gunu -gunu bisa dibunuh, orang. bisa, bisa ya. Tapi itu emang tais sih kalau eh. misalkan ada orang yang ngambil koreknya. <laughs> korek iya emang, kebiasaan si Rifki emang. Ikhmad. <laughs> <laughs> Ahkhmad. Ahkhmad itu. Ahmad. Ahmad Abdul Rojak di tasnya ada tujuh. Besoknya sepuluh. Bisa beli ay. Jadi dalam suatu hubungan tuh komunikasi sangatlah penting, dan penggunaan kata, penggunaan komunikasi musik, itu nah, penting juga. Ya, ya, Yang ya, ya, ya. ke sembilan, terlalu posesif dan mengatur. Oh, Wah, gimana tuh? Ayo memang posesif tuh kalau misalkan <tuk> hubungan, nganatur, enggak. tapi ngatur nggak juga sih. Ayo iya. sih sebenarnya. Ayo posesif dalam segala hal, eh pengen ngatur, jadi karena seseorang, Aing merasa pengen profesionalis, pengen gitu, hmm. berarti toxic aja, nggak, nggak, nggak. Jadi Aing <laughs> pengen nggak, kalau misalkan Aing pengen halnya itu kan sempurna itu, suatu hal tuh sesuatu yang pengen sesuai kayak yang bayangin. Hmm. Jadi misalkan yang dalam berhubungan, Aing kadang ngatur ini jangan gini, cuman tarafnya masih nggak terlalu. kok yang diri sendiri. <laughs> Nggak, jadi mana <tuk> gimana itu tuh jadi memaksakan kerendaman, nah, memaksakan kandak aing terus dia, Cuman sebenarnya aing masih menerima rumah aja kalau misalkan dia tolak, Cuman terlalu kayaknya ini yang dia toksiknya bukan apa belum mencapai level, nah ini. level si toksik, merasa bahwa aing belum nyampe level toxic ini, yeah. si toksik ini kayaknya misalkan dia melakukan penolakan dia nggak terima, masih dalam hal wajar gitu, uh, ini misalkan kamu tuh rambutnya harus dikepang dua gak mau, kok bisa sih? kayak gitu kan gak kok mau bisa sih kamu nolak. <tis> padahal kan aku pengen <tis> kamu di kampung dua. pokoknya nggak tahu harus di kampung dua, kayak gitu kan. itu <tis> <tis> itu gila sih itu kan toksik. <tis> <tis> <tis> <tis> <tis> <tis> jaman-jaman toksik aja. itu gila sih. terlalu berlebihan kali ya dalam segala hal halnya toksiknya. Aing sih jujur kalau misalkan posesif, iya. cuman gara-gara gini loh dalam hal Ya? misalkan mengatur hmm. uh, bukan ngatur sih. Misalkan si cewek itu pulang malam misalkan. Oh, man, eh ya iya, ayo, ayo, yang posesif ayo, kan di situ. Cuman gara-garanya positif gitu, gara-gara khawatir gitu. Khawatir kenapa-napa, khawatir. Soalnya kan menengkan cewek pulang malam kan merasakan hal yang khawatir itu. Iya. Dan mau merasakan khawatir itu jadi mau melakukan Tindakan nah, seperti, oh iya wajar, wajar, wajar. Lanjut ke yang tadi yang tiga cara menyelesaikan masalah Oh yeah. iya, kan setelah baca Towers <laughs> people itu jadi uh, misalkan dalam suatu lingkungan itu kayak Kamu ngelit mm -hmm. yeah. Ngelit, nah jadi masuk uh, <coughs> Ya yeah, step ahead di, I step Sss. ahead Step ahead di depan mereka lah gitu Oh yeah, iya, jadi, jadi kamu yang memimpin masalah uh, itu uh, nah, yeah, yeah. Kan Tapi ke jalan yang benar kan Jalan yang benar Tergantung. Ter kayak orang mana orang kalau ya. misalkan kejadian buruk kayak toksik toksik nah, lagi. Balik lagi tapi kalau si pasangannya nerima nerimain berarti nggak toksi ya, tapi iya, negatif <laughs> <laughs> Oblok sih ya. terus. terus terus udah gitu jadi uh, huh? Ngelit atau tawas jadi berada di Depan depannya mereka. terus uh, mengikuti di dan belakangnya. Uh, dan keluar gitu. jadi intinya Terlalu posesif dan mengatur itu adalah hal yang wajar, selama itu ada batasannya Tidak terlalu berlebihan Iya, yeah, tidak Terwajar terlalu berlebihan Asal dengan maksud dan tujuan yang jelas Yang jelas dan positif Positif Jangan okay. berlebihan mas Kalau normal Tapi kalau normal. posesif kayak gitu sih Menurut okay. orang ya, jadi bisa Ngaruh ke Jadi istilahnya mana itu ke pasangan itu jadi nggak percaya gitu Oh, tingkat kepercayaan kurang, si ya. Si ceweknya bisa ngerasa kayak gitu. Terus-terus. Jadi harus ada batasannya, dia. Ya, mm -hmm. tapi men, misalkan khawatir oke, okay, mana bisa menyebabkan bahwa si ceweknya mendapatkan yang kayak awal yang, oh, yang dibahas. Mm -hmm. Merasa dirinya itu bermasalah. Mm -hmm. nah, kayak gitu. Si ceweknya bisa mengapa diri, diri setatnya bermasalah. Posesifnya, tapi ya sebenarnya kalau ada alasannya ya wajar sih, katanya. Tapi nah, balik lagi ke yang awalnya lagi, komunikasi yeah. komunikasi wanita gimana? Bisa di, bisa dibenerin dengan komunikasi saja, benar toksik sih ya? Terus-terus? Yang terakhir, Apa tuh? Yang terakhir lebih ke pengaruh sih sebenarnya. Pengaruh toksik relationship terhadap kesehatan mental. <laughs> <laughs> semua ini mah, <laughs> ya ya Pasti kan itu nanti. Mental masih. illness. Pasti kan. Wajar sih. Ada sih temen-temen lain yang dia tuh nggak punya temen gara-gara di kasus sebelumnya dia tuh ...mendapatkan lingkungan yang toksik, gitu. Oh. dan dia jadi orang yang introvert dan insecure. Wow, kok bisa? Ada yang kayak gitu. Ada? Ada, ada kayak gitu. Terus, terus? Jadi, selama dia temenan sama teman-teman yang lama nah. tuh, dia korban. Oh, dia korban? Korban dari ketoksikan mereka? Mm -hmm. nah, gitu, Itu bahaya sih. Kayak gimana tuh? Jadi, dia nggak mau bersosialisasi lagi aja. Ngomongi dia susah-susah berteman sama orang lain. Maksudnya si toksik ininya, si perilakunya. Perilaku siapa Perilaku toxic. Oh, yang, yang toksiknya. Oh, dia nggak cerita. Tak Pokoknya cerita. dia punya apa ya masa lalu yang buruk dengan teman-temannya dan dia susah untuk berdampak. Berteman. Berdampak mental dia, mental dia menjadi seperti itu. Iya. Susah percaya sama orang lain. Iya di. iya. Untungnya dia melakukan toksik yang awal, mengisolasi diri. Soalnya dia masih terbuka sama mana. Iya. Kalau dia mengisolasi diri, dia nggak akan terbuka sama Mane Itu juga yang maksa. Ya. Maksa buat diterbuka? Maksa buat diterbuka? Maksa ya? buat Dari situ sih. Soalnya gak tega juga gitu. Sekelas sih waktu kelas. Waktu kuliah. Waktu, waktu itu. Kuliah dia waktu udah, lulus, udah lulus. Waktu dia, lulus. dia masih kuliah maksudnya. Waktu kuliah tadinya mau saya bahas gitu. <laughs> ya, tapi enggak lah. Saya juga masih, masih lalu lalu. <coughs> ya gitu. Apalagi nih? Apalagi? apalagi itu sih yang terakhir. Poin terakhir. Mungkin Deva atau Arya mau cerita. Ada pengalaman buruk pernah Top masuk ke dunia lingkungan. Ya. ya ada sih Ada ada ada. ada, ada. Jadi aing pernah masuk ke satu circle gitu. Si circle itu tuh ada yang bener-bener pengatur dari segalanya itu ini enggak? Hmm. Dia perfeksionis sekali ya, benar bagus perfeksionis. Cuman dia terlalu menganggap bahwa oh ini tuh kalau misalnya ah harus a. Hmm. Sedangkan kemampuan aing nggak, nggak bisa meng... Hmm mengcover ne PA, aing kemampuannya nggak A, gitu, jadi aing memaksakan. Nah ya, dan itu tuh bisa berat, Jadinya aing kayaknya, wah aing kok jadinya, kok aing bodoh banget ya? Jadi kayak gitu aingnya merasa mental aing break aja, hancur. Kayak gitu tuh biasanya deh <laughs> yeah, yeah, yeah, yeah. kesannya kalau misalkan kita ada suatu karya misalkan, ah, yeah, yeah, yeah. dia tuh nggak seperfect apa yang dia apa bayangin, yang, bayangin ah. gitu. Kasihan jadi ngeremehin Ngeremehin money, gitu. ah. gitu. ya, Maneh korbannya ya. gitu. nah, Itu bisa jadi berdampak buruknya bagi si Yang pelaku, pelaku. Eh, Contoh contoh orang ah. Jadi waktu SMA itu Barang kan gamers ya pernah, Kayaknya pernah orang juga. ceritain deh Jadi yeah. eh, Jadi si Waktu itu karena game, game Belum terlalu populer Caya. untuk dalam apa yang isi kegabutan dan lain-lain itu bukan menjadi suatu hal yang kompetitif gitu belum menjadi game kan sekarang udah jadi pekerjaan lah kan, ya Iya, bisa nah, nah, nah belum iya. sebelum game itu menjadi pekerjaan berarti nah, ya. nah, lebih ke kompetitif lah gitu jadi pak aing aing lah gitu anjing aing jauh pulah gitu oh ya, ya sebelum menjadi ya nah, nah jadi kan jadi misalkan uh, asalnya mereka meremehin orang terus tiba-tiba itu menjadi ini terus mereka nyari orang ya orangnya nggak mau nah ya iya. soalnya mana udah Forward form dari itu yang nah, nah. menghindari masalah nah, itu ya. Jadi kapok bergaul dengan orang itu? Bukan kapok bergaul ya, jadi kalau misalkan uh, untuk hal lain nggak apa-apa Tapi kalau untuk dalam untuk main-main main bareng, ya. misalkan main game bareng, ini nah, ya nggak mau nah, Gitu lah, gitu Soalnya mereka udah toxic ke dia Mental dia udah down duluan terus lagi di Tapi dia bangkit Dan dia mengejar mereka, mereka ketika dia atas Teman-temannya pengen ngejar, pengen ikut sama ini Nah, bisa Toxic Kalau toxic behavior yang orang alamin sih dari lingkungan pertemanan ya Jadi Orang dulu waktu kuliah itu pernah punya suatu geng Geng star? Huh? Geng nero <laughs> Peer group lah, peer group lah. <laughs> Yang mukulin orang Oh ya. ini yang tukang-tukang bully <laughs> itu nah, Jadi peer group lah gitu ya, peer group nah, yeah. Gimana jadi ada Kasusnya sih cuma kayak bukan cuma kayak ya Ini mungkin berat sih, jadi Uh, karena cewek Oh Oh yeah. Jadi karena Nggak, cewek mm, Ya berat ya, ya, yang Nggak, berat ya aku berat itu karena cewek Bahaya so. Jadi pergi uh, coba ya aja. Jadi dari Mereka. dari itu kan jadi si Jadi si satu lingkungannya ini huh? uh, Jadi tiga orang ini kan masuk di pre-group orang semua Oh orang itu tiga orang ya, ya. Nggak, orang. Oh, itu, ya. Jadi pre ada berapa gitu Nah tiga orang ini semuanya di grup ini semua yang sama mm -hmm. Nah, ketika si ini putus dengan si ini, si ini jadinya sama si ini Tanpa, ya istilahnya mah kalau waktu itu tuh kayak Punten-punten halal Gak ada gitu. komunikasi Kayak, kurang gila, ngeceng sil gitu Kayak ya, ya, ya. yang diung sil Komunikasinya kurang uh, itu, ya, ya. Jadi berdampak buruknya itu gak cuma di peer group ini doang doang Jadi, si peer group ini kan mencar nih Ya, betul ya, Kan peer-peer baru lagi kan Ya Ya, itu jadi ngebuat si apa ya ya pandangan perspektif. si perspektif si orang yang pir ini terhadap pir ini juga jadi berubah jadi, gitu jadi, si oh sini mah gini gini gini tau ah. orangnya gitu nah. jadi kan membuat jadi ngerebut ya, semua gitu ya. ya. gak cuma satu pir ini doang gitu kayak eh, misalkan eh ke kemana Jeng sih cuma cum, hampir aja ya persis. Jadi uh, <laughs> ya jadi emang paling fatal sih emang dari toxic behavior ini <laughs> ya, ya, ya emang komunikasi sih sebenarnya. Ya. Komunikasi ya komunikasi misalnya nah. kalau misalkan awalnya itu dia ngomong misalkan kan ini masa cewek. Nah. Setelah mereka putus misal si aku putus sama si itu ceweknya senang kan sih itu ngomong dulu, ah aku ambil aku neceh dia. Boleh gak aku deketin dia, kalau nah, nah, misalkan diterima, hmm. nah si B nya maju bayinya Itu berarti bayinya. lebih enak kan? Nah, Dan misal, mereka gak akan ada masalah Kalau kayak gitu. gue misalkan misal, misal Aeng masih chat-chatan sama si ini, oh, nah. udah nanti gue tunggu Aeng dulu Tapi jarang bro, Apa? jarang kalau misalkan Ngomong kayak gitu? Huh? Ijin dulu aing mau, mau ngedeketin sama Kalau misalnya di ini. ruang teman dekat mah kadang kadang ada sih coba Ya tapi jarang kan? Jarang. Cuman kan itu kayak misalnya balik lagi ke attitude kan? Yeah. Kayak kita ngambil barang orang, ngebilang bilang kan si orang yang diambilnya itu ngerasa, hmm. itu berarti aing sih, pel -pel -pel pelaku toxicnya itu." "Wah goblok sih, maneh." "Ah, gimana tuh?" "Cewek, aing pelaku toxicnya itu gimana tuh?" "Ngambil bekas temen, oh bahkan ngambil punya temen." Gitu. Oh cewek ya?" "Cewek, heem, eh, parah sih, mau deket sama mana?" "Heeh, <laughs> gak apa-apa sih." "Heeh, gak apa-apa." "Kita -apa. gitu juga mau punya cewek <laughs> gak mau ringan aja." Namanya, Kau punya cewek, kan? Kau punya macam Masalahnya pasti kenal, aja, ya. oh. circle kita kecil, okay. itu dulu sih pas bocil. Oh, yeah. <laughs> Sebelum negara api menyerang, belum ada toxic lesson sih. Adanya si itu anjing. Nah, <laughs> tapi misalnya kayak gitu, berarti cara penghadapannya juga kan menghadapi masalah-masalah ke sini terlalu dikehatiin. Iya, ya, segalanya cuman untungnya lingkungan orang penuh dengan bodo amat gitu penuh dengan bodo amat jadi kalau misalkan ya. ada masalah cepat selesainya menurut orang berarti masalah itu teh ya udah kalau emang privasi mah privasi aja gitu ya. bukan jadi ngerembet ke grup juga gitu biarpun ngerembet ke grup si grup itu nggak bakal menganggap bahwa ini tuh masalah yang penting ya, banget masalah, jadi, jadi masalah grup juga ya masalah privasi jadi masalah masalah ya. ini paling si grup ini menganggap emang itu hal yang bisa diketawain gitu Hal, hal kayak gitu kan memang sebenarnya kalau misalnya kita dari sudut pandang komedi, bisa jadi komedi juga kan itu, gimana hmm. kita menghadapinya aja. Jadi lingkungannya itu bagusnya lebih ke forgive and forget lah, nah, maafkan eh, dan lupakan gitu, iya. cepet banget gitu kan. Forgive and forget. But you is fuck you Cuman nggak tau kenapa kalau misalkan masalah korek Aing nggak bisa memaafkan dan melupakan Korek nah, nah, ya. um. emang <lipat>. <tossus> <tossus> Entah kenapa itu ini. Korek Aing dua ya <tossus> <tossus> <tossus> <tossus> Ya udahlah Mungkin itu bahasan kita mengenai toxic relationship Jadi dalam suatu hubungan itu Kita harus mempunyai kualitas komunikasi yang baik dan penggunaan komunikasi yang baik juga. Selain itu juga kita mesti sadar kalau memang kita berbuat salah yaitu sadari gitu. Introspeksi. Introspeksi, minta maaf, maafkan dan lupakan Dan bagaimana cara kita menghadapi masalah? Mantap. Seperti apapun itu, kita bisa melakukan tiga cara yang sudah diberikan. Oke. Baik. Terima kasih telah datang di podcast, podcast pojok kreatif. kreatif.